Halo, Halo, ya, Halo, semuanya kembali lagi di Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Oke okay, kita langsung aja sih, satu persatu besertnya. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua. lanjut ke versiode yang ketiga Oke okay, lanjut ke versiode yang keempat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 Oke, lanjut ke presiden ke-7, ya. Oke, lanjut ke presiden ke-8. Oke okay, lanjut ke bersedia yang ke sembilan Oke okay, lanjut ke bersedia yang ke sepuluh oke okay, lanjut ke versi yang ke sebelas oke okay, lanjut ke versi yang ke dua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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke lima belas ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang enam belas. Oke okay, lanjut ke versi dan ke tujuh belas Oke lanjut ke versi yang ke delapan belas. Oke lanjut ke versi yang ke sembilan kita ke dua